Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat ubur di rumah Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Oke kali ini uh, gue Temi akan unboxing ya Salah satu produk yang ada di e-commerce Nah nanti gue akan unboxing ya Apa itu uh, produknya Sebelum lanjut apa kabarnya teman-teman uh, atau sahabat sahabat ubur di rumah Like, subscribe, dan komen, dan tekan tanda loncengnya. Lalu, di-share. Jangan lupa di-share ke sosial media yang teman-teman punya, supaya uh, channel aku bisa lebih berkembang. Oke, okay? apa itu produknya? Dadah! Nah, ini produknya yang kita akan unboxing Jadi, ceritanya kemarin tuh, hari Kamis aku belanja di e-commerce, dan harganya murah banget, loh lalu uh, di aplikasi itu ada orderannya, ada uh, kurirnya, ada same day. Jadi uh, hari itu juga dikirim gitu aku. Pokoknya aku hari Kamis itu aku jam 9 order lalu siangnya jam sekitar jam 12 sudah diantar kayak gitu ya. Oke, okay, apa aja sih yang ada di dalamnya? kita unboxing ya. wow. wah langs kita lihat tentunya seperti ini ya bro. masih pastiin, wow. ada, ini ada penanak nasi biar pulen katanya, biar pulen, kita buka, wah wow, di sini ada alat-alatnya, ada alat-alatnya guys. Ya. jadi kalau teman-teman mau beli barang yang ada di e-commerce atau di aplikasi shopee kita lihat dulu garansinya apa, apa ada ternyata garansinya ada guys ini garansinya Jasa servisnya gratis, kalau ada. Kalau ada kerusakan, nanti kita balikin lagi ke sana. Ini ada centong, ada pengukus, kukus untuk kukus. Centong ini ada kukus, Dan ada cangkir, cangkir untuk satu liter beras. Yeah, ini adalah untuk nasi ada untuk nasi jelas tuh kayak gitu ya guys. Oke, okay, aku ya spesifikasi uh, rice cooker ini Nah, disini sini peranak nasi serbaguna tipe. RJ 8229 dari Cosmos ya kapasitasnya 2 liter daya masukan 400 watt dan tegangan frekuensi 220 volt sampai atau 50 Hz gitu pancinya anti lengket pengukur serbaguna dan juga sendok nasi ada gelas pengukurnya nanti udah dilihat ya. Nah, jadi teman-teman nggak -teman usah ragu untuk membeli barang-barang uh, elektronik di Shopee atau di e-commerce lainnya. Dan itu uh, ada harga garansi, yang penting nanti ada logo. Gitu. Jadi nanti aku kasih deskripsi alamat alamat uh, untuk pembelian di mana aku membeli si Cosmos ini. Jadi nanti aku tulis di deskripsi ya. Pokoknya teman-teman nggak -teman, uh, usah... Khawatir barangnya, gak sampai ataupun rusak, nanti ada garansinya gitu. Oke, tetep ikuti video-video yang aku buat. Ada titik ada unboxing, ada Broad... podcast, ada uh, tutorial, dan masih banyak lainnya juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, uh, comment, serta tombol loncengnya, juga di-share ke sosial media yang teman-teman punya dadah